Halo sahabat Zodial 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang Ramalan Firgo di bulan Februari tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video Ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar Zodiac silakan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi.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 Dalam singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu uang seorang Firgo di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Cirebo di bulan Februari tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu asmara seorang Cirebo di bulan Februari tahun 2021.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 Jika sebuah energi sudah kita dapatkan, kemisahannya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan Jodhya di bulan Februari tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kemisahannya kita membuka dan membacakannya. Perkesan seorang Virgo adalah Nine of Swords ataupun 9 pedang. Secara umum Nine of Swords itu diartikan semakin terbebani di dalam pikiran yang membuatmu semakin terpuruk dan semakin down serta semakin berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini apabila seorang crypto sudah tertidur, ia akan terbangun di malam hari karena mendapatkan beban pikiran. Dan di sini bisa kita sebutkan bahwasanya kesehatan seorang crypto di bulan Di tahun 2021 mendapatkan penurunan yang dimana di sini seorang crypto mendapatkan beban pikiran. Yang berdampak negatif kepada kesehatannya Sehingga disini seorang Virgo akan kurang di dalam istirahat Dan apabila seorang Virgo sudah tertidur Maka ia akan sering terbangun di malam hari Untuk memikirkan masalah di dalam kehidupannya Dan untuk kartu support energinya adalah naik of Secara umum naik of itu diaktifkan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun Dan disini menggambarkan Seorang pietro mendapatkan penurunan kesehatan di bulan Februari tahun 2021, dikarenakan mendapatkan banyak beban pikiran di dalam kehidupan. Yang dimana di sini, salah satu beban pikirannya adalah seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, yang bisa saja dikategorikan pasangan anak ataupun saudaranya untuk kartu kesimpulannya adalah the magician. Secara umum, the magician itu diartikan mahir dalam suatu hal, mahir dalam segala hal, mahir dalam mengatasi situasi dan kondisi. Mahir dalam mengatasi semua permasalahan dan juga kartu magician kita gabungkan dengan kartu. kesehatan seorang Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang dimana dikategorikan mahir dalam mengatasi masalah apapun di dalam kehidupannya meskipun akan berdampak negatif kepada kesehatan. Yang dimana di sini masalah yang akan dia terima adalah dari seseorang yang ia kenal dari pasangan, dari kerabat atau dari saudara Virgo sendiri. Dan untuk kartu keuangan seorang Virgo adalah open tackle ataupun 8 poin secara umum open tackle itu diaktifkan mulai menghargai hidup karena hidup adalah proses dan disini disarankan mulailah bekerja dengan diet disiplin dan penutang jawab serta jangan memikirkan hasilnya dan disini untuk keuangan seorang di bulan Februari tahun 2021 menggambarkan keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun disini disarankan seorang firgo Lakukan semua pekerjaan seperti biasanya Fokus kepada pekerjaan yang sedang digeluti saat ini Fokus di dalam karu yang akan digeluti saat ini Dan biarlah waktu menjawab untuk keuangan ataupun, Dan biarlah waktu yang menjawab hasilnya Dan di sini juga bisa dikategorikan bahwasanya Keuangan coba di bulan peguar tahun 2021 Sedang dalam proses untuk meningkatkan kehidupan Ataupun mendapatkan peningkatan kehidupan Dan untuk support energinya adalah of Cup Secara mumpit, seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Virgo. Keuangan yang tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini disarankan seorang Virgo fokus dalam bekerja, fokus dalam bekerja yang saat ini dia geluti. Yang dimana di sini hasilnya akan ia rasakan di suatu masa dan jangan terburu-buru. disini di sini seorang Virgo mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Virgo sendiri. Dan di sini bisa dikategorikan seorang Virgo bertujuan untuk membahagiakan seorang anak ataupun membahagiakan keluarga Virgo sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan keuangan seorang Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang ulet, sosok seseorang yang disiplin dan bertanggung jawab di dalam pekerjaan. Namun seorang Virgo di sini memikirkan hasilnya dan di sini disarankan jangan terlalu memikirkan hasilnya biarlah waktu yang menjawabnya meskipun tujuannya untuk membahagiakan keluarga dan membahagiakan seorang anak tirgoh sendiri dan untuk melakukan pekerjaannya adalah ten of one ataupun 10 tongkat secara umum ten of one itu diartikan merasa hidup ditanggung sendiri dan merasa hidup terlalu berat untuk dijalani dan di sini dikarenakan mendapatkan beban pikiran serta pengkhianatan di dalam karir. Dan di sini menggambarkan untuk KRI pekerjaan seorang Virgo di bulan Februari tahun 2021. Di sini dikategorikan keadaannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, tidak akan mengalami penurunan peningkatan, semuanya akan stabil terkontrol di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Virgo akan bekerja dengan ide, cara, serta tenaga sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Yang dimana di sini juga dikategorikan. Seorang pirgo pernah mendapatkan pengkhianatan di dalam kategori karna dan pekerjaan yang dimana berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini juga digambarkan, dikarenakan seorang pirgo bekerja dengan ide, cara serta tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Di sini di kategori dikategorikan seorang pirgo merasa terbebani dan merasa hidupnya ditanggung serta dijalani dengan sendiri. Dan untuk support energinya adalah naik of Karp. Secara umum kenaikan kontak itu di seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang itu tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Di sini disarankan seorang itu fokus dalam bekerja dengan ide cara tanpa mengharapkan bantuan orang lain meskipun akan merasa berat dan membebani di dalam diri sendiri. Yang dimana di sini seorang Virgo mendapatkan dukungan dari keluarga, sahabat, serta pasangan Virgo sendiri. Dan jika kartu di magician kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Virgo di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang mampu bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain meskipun akan berdampak negatif kepada kesehatan. Yang dimana di sini seorang Virgo mendapatkan dukungan dorongan dari sebuah keluarga dan seorang sahabat dan dari pasangan Virgo sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Yunggho adalah Five of Cup ataupun 5 pianak. Secara umum, Five of Cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang untuk memperbaiki masa depan bersama seorang pasangan dan di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Virgo di bulan Februari tahun 2021. Seorang Virgo di sini berjuang melepaskan masa lalu, berjuang melepaskan hubungan asmara yang di masa lalu ataupun move on dan di sini seorang Virgo melihat peluang untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan bersama seorang pasangan di bulan Februari tahun 2021. Dan di sini seorang Virgo berjuang untuk melepaskan masa lalu ataupun move on yang di mana di sini akan mendapatkan beban pikiran dan seorang Virgo akan sering merenunginya di malam hari. Dan disini seorang Virgo akan mendapatkan dorongan, dukungan dari seorang pasangan ataupun dari seseorang yang dekat dengan seorang Virgo sendiri. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup Secara umum, Queen of Cup ini diaktifkan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di disini bisa diprediksikan dengan dua kategori. Yang pertama, Seorang Virgo akan berjuang melepas masa lalu mukaan dari masa lalu yang dimana sini seorang Virgo mendapatkan masalah masa lalu dari seluruh pasangan yang akan ia lupakan di bulan Februari tahun 2021 Dan diprediksi yang kedua seorang Virgo akan mendapatkan dorongan support dari seorang pasangan yang dimana sini seorang Virgo dan pasangan akan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara di bulan Februari tahun 2021 dan jika kartu The magician, kita gabungkan dengan asmara seorang Virgo sini menggambarkan seorang Virgo bersama seorang pasangan merupakan sosok yang saling mendukung yang di sini sama-sama bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan dalam kategori hubungan asmara di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk angka keberuntungan seorang di bulan Februari itu berada di angka 9, 98, 80, 70, dan 71.